Masya Masyaallah tabarakallah Leslar berbagi berbuka puasa dan juga berbagi THR dengan anak-anak yatim. Masya Masyaallah tabarakallah. Semoga rezekinya tambah dilancarkan. Begitupun semuanya kita para Leslar lover semua rezeki kita sekarang dimudahkan dilancarkan oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Abang El tiga al al amin al fayyad dan al fatih semoga menjadi anak soleh semuanya hal itu tentunya menarik ketika abang el memakai gamis ganteng banget tuh lihat abang udah pinter ya walaupun body kecil tapi abang udah dan ngerti bersuah foto dan juga bersosialisasi dengan sahabat-sahabatnya Abang, Alhamdulillah tumbuh kembangnya, cerdas dan semoga nantinya menjadi anak soleh oh. kita lagi di oh. dulu nih, di rumuh nih rumu artinya apa? Asya oh, Allah, ya Allah siap, <laughs> <laughs>